Silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah video ini Supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi ya Apakah aplikasi A, B, dan C ini sudah ada di kolektor lapangannya atau tidak bang. Dan aku masih tetap mendoakan kita semua Agar tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya harus masih tetap semangat Supaya kita bisa melewati satu persatu permasalahan hidup yang hari ini sedang kita hadapi Termasuk di dalamnya teror dari aplikasi pinjaman uang online Oke, kami dari channel Youtube Info Pinjol Terbaru ingin mengingatkan seluruh subscriber kami Untuk tidak memberikan dan mentransferkan sejumlah uang yang mengatasnamakan channel Youtube Info Pinjol Terbaru Channel Youtube Info Pinjol Terbaru tidak meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun Jadi, udah cukup jelas ya guys Oke, per hari ini ya OJK, SWI, dan pihak kepolisian serta Kemkominfo sudah menutup lebih dari 3800 aplikasi pinjol ilegal yang tentunya sudah meraut keuntungan dan menakut-nakuti masyarakat kita yang tentunya sudah mengintimidasi, mempermalukan dengan cara sebar data dan ini itu segala macam. Dan apa saja sih Bang, ya? 3800 lebih aplikasi pinjol ilegal yang sudah ditutup pihak OJK dan SWI Kalian bisa ngecek satu persatu nama-nama aplikasinya di video-video yang sebelumnya Kita sudah rilis ribuan aplikasi pinjol yang sudah ditutup oleh OJK Jadi kalian bisa langsung cek ya di video-video yang sebelumnya Kalian bisa melihat satu persatu ya scroll dulu terus ke atas supaya nanti kalian bisa mengetahui nama-nama aplikasinya jadi, apabila salah satunya dari ribuan aplikasi pinjol yang sudah kita jelaskan kepada kalian itu merupakan yang sekarang sedang kalian pakai, atau mungkin kalian sekarang masih mendapatkan teror dan intimidasi dari aplikasi pinjol ilegal tersebut, maka nggak usah dibayar lagi. Kalian nggak perlu takut dan buang semua rasa panik yang hari ini sudah menghantui seluruh sisi kehidupan kita. Jadi yang apabila hari ini ada yang menggunakan aplikasi pinjol ilegal, maka nggak usah dibayar lagi, nggak perlu takut, sudah pasti tidak terkoneksi ke Sleek OJK, sudah pasti belum punya memiliki dan tidak memiliki debt kolektor lapangan. Jadi kalian nggak perlu takut lagi. Jadi banyak yang belum tahu nih, bang ya, aplikasi pinjol yang hari ini masih memiliki legal standing, terdaftar dan berizin di OJK itu apa aja sih, bang? Kalian juga bisa ngecek itu di video yang sebelumnya Kita udah beritahukan satu persatu nama-nama aplikasi pinjol yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Selain dari 102 aplikasi pinjol yang kita sebutkan maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal Nah hari ini banyak masyarakat kita yang masih marah-marah ya Masih menunggu ya eksen dari beberapa instansi-instansi yang terkait tentang masalah aplikasi pinjol ilegal ini Banyak pengaduan ke kita Kenapa hari ini aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini Masih banyak bersiliweran di Mungkin di playstore Atau mungkin di iklan-iklan platform-platform yang hari ini sedang kalian tonton Oke ya Terkait tentang masalah itu Pemerintah hari ini sedang merasa kebingungan Kesulitan Kenapa seperti itu? Karena banyak dari server aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini dioperasikan dan dibuat dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Nah, apa yang harus dilangka, dilakukan oleh pemerintah untuk menanggapi masalah seperti ini? Kalau saran aku secara pribadi sih gampang. Kode virtual akunnya, nomor rekening bank dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu ditutup saja atau diblokir saja. Atau uangnya dimasukkan ke dalam kas pemerintah saja. Ya, jadi hari ini sebenarnya masalah aplikasi pinjol ilegal ini masih tetap marah Bahkan per tahun 2022 di bulan 7 ini Masih ada saja korban yang terus bertambah Masih banyak uh, masyarakat kita hari ini yang belum waspada Belum mau mengecek satu persatu aplikasi pinjol yang mereka ingin gunakan ya kan Jadi sebenarnya Masalah aplikasi pinjol ilegal ini tidak serumit, tidak sebesar yang kalian bayangkan dan pikirkan Sekarang kalau memang kalian tidak punya uang dan masalah jumlah denda dan bunganya masih terus saja bertambah Dan mereka melakukan teror dan intimidasi serta penyebaran data mempermalukan kalian, memfitnah kalian Lebih baik tidak usah dibayar sekalian Ketika mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik dan benar, mereka tidak mau bernegosiasi tentang masalah denda dan bunga Tidak usah dibayar sekalian Jadi sudah cukup jelas Masalah ini jangan diperbesar lagi dengan rasa takut yang hari ini terus kalian pelihara di dalam diri dan pikiran Terkait tentang debt collector ini itu segala macam tidak perlu kalian pikirkan lagi hari ini tugas kalian itu adalah bagaimana caranya kalian bisa mengupgrade diri untuk menjadi yang lebih baik lagi bagaimana caranya agar kita bisa memiliki pendapatan yang lebih banyak lagi dan jangan lagi gali lubang tutup lubang ya terkait tentang kalian akan kena slick ojk ini itu segala macam tadi aku udah bilang untuk aplikasi pinjol ilegal itu sudah pasti tidak Terkoneksi ke Slick OJK Aplikasi pinjol ilegal itu sudah pasti tidak punya debt kolektor lapangan Jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan Tidak ada lagi ada yang perlu difikirkan aneh-aneh ya Terkait untuk teman-teman yang sudah mendapatkan perlakuan penyebaran data ya Dengan cara fotonya diedit edit Dengan caption yang sangat kurang ajar sekali Kalian tidak perlu merasa malu dan kejadian seperti itu bukan hanya pada kalian saja. Sudah banyak orang-orang yang hari ini terbukti berhasil mengupgrade dirinya menjadi lebih baik lagi ketika mereka sudah disebar data dan dipermalukan oleh aplikasi pinjol. Nah, taruhannya, ketika kita menggunakan aplikasi pinjol ilegal ini, sudah pasti nama baik, ya. Sudah pasti kita akan dipermalukan habis-habisan. Sudah pasti kita akan difitnah. Ini itu segala macam, dan cara mengatasinya cukup gampang. Kalian cukup mengkonfirmasi satu persatu kepada semua kontak yang hari ini mendapatkan data pribadi kalian Jelaskan saja baik-baik bahwasannya itu adalah aplikasi pinjol ilegal Yang hari ini sudah diberantas habis-habisan oleh pihak kepolisian OJK dan Kemkominfo dan jelaskan juga bahwasannya denda dan bunganya yang cukup luar biasa di tengah-tengah tenor yang cuma tujuh hari ya. Cara penagihan dan pemotongan biaya admin di awal Serta biaya denda yang harus dibayarkan itu cukup luar biasa Jelaskan saja seperti itu Dan mudah-mudahan masyarakat kita hari ini terkait tentang masalah aplikasi pinjol ini Sudah banyak yang mengerti, sudah banyak yang paham Jadi tinggal jelaskan saja Ya, bagaimana cara main dari aplikasi pinjol ilegal ini? Yang terpenting, kalian tidak perlu panik, ya. Jangan lagi menarik diri, ya, dan jangan terlalu sering mengurung diri di dalam kamar sendiri. Nanti kita khawatir terlintas di dalam benak kalian, itu pemikiran yang aneh-aneh. Ingat, ya, permasalahan hutang di aplikasi pinjol ini kecil, dan jangan diperbesar lagi dengan memikirkan segala sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Yang sudah tentu pasti terjadi saja masih bisa kita carikan solusi terbaik. Dan jangan menambah deretan hutang lagi. Oke ya guys, jadi udah cukup jelas ya Mudah-mudahan video ini mampu membakar Kembali semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini Sedang padam, yang mungkin sudah merasa Dipermalukan, ayo segera bangkit Dari segala macam keterpurukan hari ini Ya, kita akan terus berbenah Kita akan menjadi orang kaya dan mengintip Semua peluang apa saja yang hari ini Bisa menambah penghasilan dan pendapatan kita Oke, jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh